Saya berada di kantor Gubernur Sulawesi Utara Pada Siang ini kita coba Membuat Pada siang ini Kita coba Gerebek pajak kendaraan bermotor Kita akan Mengecek melalui Aplikasi Tamu-tamu yang datang di kantor Gubernur Sulawesi Utara apakah Mereka adalah Pembayar pajak kendaraan bermotor yang taat atau tidak Kita akan Kita akan sampel beberapa saja Dari eh, Semua tamu Yang kendaraannya diparkir di Halaman parkiran kantor gubernur Sulawesi Utara Ayo kita jalan Parkir kantor ini kendaraan bermotor coba kita sampel beberapa kendaraan kita akan sampel beberapa kendaraan yang terparkir di sini dua Bagaimana dengan mobil ini? Parkiran mobil sampel mobil pertama ini dengan plat nomor ini tipenya agia. Ya, ini tempat yang terlima ini juga ada Kita akan mengecek satu per satu pajak kendaraan bermotor yang pada kesempatan ini Kita sampel dari kendaraan tamu-tamu di kantor gubernur Sulut Kita akan menggunakan aplikasi yang dikembangkan oleh badan pendapatan daerah Sulawesi Utara Yang dapat di di App Store dengan nama DB Saya sudah menginstalnya dan mari kita buka kita mulai mengecek dari kendaraan bermotor roda 2 pertama yang akan kita tampil yaitu BB 3077 re kita masukkan 3077RE hasilnya kendaraan ini telah membayar pajak dan tidak memiliki tunggakan. channel petualang ide menyampaikan terima kasih Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu. Bagaimana dengan kendaraan yang kedua? Mari kita kredit. Kita masukkan dulu nomor polisinya bb B3803RT, dan mari kita kredit hasilnya. Wah! Untuk tahun 2019 pajak kendaraan ini akan jatuh tempo nanti pada bulan November. Tapi sebelumnya pada tahun 2018 pemilik kendaraan terlambat membayar pajak kendaraan bermotor kurang lebih dua juta. tolong jangan terlambat lagi ya. Kemudian kita lanjut mengerebek. Sasaran kita yang berikutnya masih dengan kendaraan bermotor roda dua DB2907DK. Pelat polisi hitam, dan mari kita grebek. Hasilnya adalah ternyata kendaraan ini menunggah 2 tahun. Bro. Ayo dong bayar-bayar. Yang nonton channel ini, ayo dong kasih tahu, bantu juga kasih tahu, bayar dong. Selanjutnya kendaraan berikut, mari kita grebek DB6506 AD Dan kali ini mantap. Tidak menunggak dan sudah membayar. Pasti channel Petualang Ide menyampaikan banyak terima kasih pada pemilik kendaraan ini. DB6506AD sukses selalu dan tetap menjadi warga negara yang baik. Taat pajak selanjutnya db4421 mm hasilnya jatuh tempo pajak kendaraan bermotor nanti pada bulan Desember tapi pada tahun lalu pemiliknya membayar pajak telat satu hari aku satu hari tahun ini jangan telat ya ayo ayo ayo ayo bayar bayar-bayar-bayar kemudian kita lanjut dengan kendaraan berikut DB2702EQ hasilnya bagaimana? lumayan sudah bayar dan terima kasih sudah membayar pajak sudah menjadi warga negara yang baik tahun lalu bayar telat satu minggu tapi prinsipnya tahun ini sudah bayar dan Terima kasih terima kasih terima kasih. Channel Petualangan Ninja. terima kasih. Kemudian DB 1042 BH. Mobil pertama yang kita grebek pada video kali ini. Dan ternyata menunggak, Bro. Menunggak terakhir bayar tahun 2017 ayo dong bayar bayar bayar bayar bayar bayar kami akan sangat berterima kasih kalau bayar tepat waktu ayo ayo ayo menunggu menunggu ayo ayo Agya DB 1042 BH. kemudian kita lanjut DB 1432 FT. 1432 FC Wah, Eh, <tuh>. hasilnya sudah membayar. Terima kasih. Channel tolongi dia mengucapkan banyak terima kasih kepada pemilik kendaraan ini yang sudah membayar pada perkara. lanjut. Selanjutnya BB 1973 MC satu sembilan tujuh mc hasilnya kayaknya kali ini kita ketemu pemilik kendaraan yang hebat hebat hebat hebat hebat tahun lalu bayar tepat saat jatuh tempo apakah tahun ini juga akan demikian semoga lebih cepat ingat saja Yusuf kalah lagi sekali lagi ingat saja Yusuf kalah lebih capak lebih baik selanjutnya kita grebet mobil dengan BB 1146 AP, 1146 AP. untuk mobil ini jatuh tempo pajak nanti tahun depan sebagai pembanding tahun lalu telat banyak Bayaknam aryo oh, tahun ini tepat waktu ya Bro ingat Yusuf kalah lagi coba lagi baik selanjutnya DB 1271 BB mobil Pajero sport Wah pasti orangnya berkelas juga ini mobilnya berkelas dan hasilnya plugs dulu close Tepuk tangan yang meriah karena sudah bayar pajak. Terima kasih atas ketaatan bayar pajaknya. Channel ini sangat berterima kasih kepada pemilik mobil ini. Terima kasih Pak sekali lagi terima kasih. Kemudian kita lanjut dengan db1014 MP hasilnya nanti akan jatuh tempo bulan Juli depan satu bulan lagi kurang lebih dan untuk tahun lalu bayarnya telat satu hari. tahun ini harus tepat waktu ya Pak Yusuf kalah saja Pak. selanjutnya yang terakhir lebih 1197 FL dan hasilnya sudah akan jatuh tempo tapi pada tahun lalu pajak ini telat bayar seminggu tahun ini ingat Pak Yusuf kalah saja lebih cepat lebih baik Ya demikian kegiatan kita, acara kita pada hari ini grebek wajah genderaan. Nanti kita grebek-grebek di lokasi yang lainnya. Sampai ketemu dalam video-video kami selanjutnya. Tetap semangat. Ciao.